Aa. Ah. Mau ngebel baset. Eh. Asalamualaikum. Lala, -lala banget nih gak pulang-pulang di penantuan, masa nah, biru cok sampai tuh di mana dia? pasti aku cari, pasti kita ditinggalin, seperti sampah. coba aja mau nggak pasti di penantuan. Kamu kok oh. takutun, takutun. anak, -anak apa tuh? nih Apanya bin -bin -bin -bin. Apa kamu sudah nikah lagi, Bo? Gak malu punya anak, anak nikah lagi anak -anak seperti sampah Itu masih gimana nih masih? satu tutup dulu ada orang Lagi ya kemana nih mau kemana Bungu dirimu Aduh kuat lagi jangan suamis seperti ini. Aduh gimana nih ah. tidak terus bosan. enaknya mau jalan-jalan di pantai. lihat suasana, lihat nggak seterus. apa? ini mbak mbak ini mbak belum suami aku ini suami pernah aku aku Pusing, anak Ada perlu Gak malas kirim, emang emang bisa telepon. Emang, emang yang Tapi, Bang, Tapi, Bang, aku sakit. Emang, itu. sampai santai-santai. Pakai ini slow karena ya. Ya Saya no, oh. oh, gitu hmm, aku. Oh. ya. ya, ya. ya, ya. Mmm ini Pak. Satu. Hmm. tuh? tuh di. Saya mau. Mau mauan gitu. Oh di sama terus yup. -hmm. yeah, gimana Aku berhenti dihajar, Pak. Ya, langsung deh. Saya nanti mau bunuh diri bareng aku sudah ada masalah lem. Oh, itu enggak? Oh. Ya, udah, udah, sampai udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, saya udah, udah, udah, Udah, Udah pernah benar menghubungi belum? Udah benar, saya teman ilim Teman ilim Terus penuang sama aku, Mbak Esti Saya buat anak-anak perempuanmu Mulai makan Nah ini... Nah ini gak ada cerita ini Apakah kali lagi? Coba di jalan-jalan dulu Kau tahu ibu Setelah saya beli lagi Diangkat? Diangkat saya nggak tahu, pasti. Jangan berpikiran, buku Mbak. Nanti Mama para balik, kan? -kali. Ya, Masih, buat cari uang buat anak-anak ini, Mbak oh. Aku sudah berpikir, Mbak. Aku pernah kasih, mau bikin aja. tidak usah, nggak boleh. Ya, Terserah. Terserah. Terserah, saya mau bikin boleh, Mbak. Jangan, jangan. Aku sudah nggak mau. Jangan, Mbak, Mbak. no no, no, no. <laughs>